Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kali ini kita ada di Karangluas, ini, Karangluas di Komplek Pemakaman Syahmadu Wali dengan Pangeran Mangku Bumi 1 dan 2 disini terkenal dengan dengan namanya Baruan Gula Gumantung Sama Wali itu utusan dari Demak ini untuk, untuk yang versi yang beredar yang umum ya, yang, di, yang diutus oleh Raden Patah untuk selamatkan kadipaten Pasir Buhur beliau dengan yang mendampingi beliau itu namanya Pangeran Hedi dengan Pangeran Busen waktu itu Pasir Luhur itu pas dipimpin oleh oleh Adipati banyak belanak ini makamnya ini makam bagi banyak belanak patihnya itu itu banyak galah banyak galah itu adiknya banyak belanak teman-teman mungkin bertanya apa sih kaitan banyak galah banyak belanak dengan Banyak cotro atau kaman Kamantaka Jadi banyak cotro dengan cipta rasa Itu punya putra banyak wirata Banyak wirata punya putra Banyak Roma Banyak Roma punya putra Banyak kesumba Banyak kesumba itu akhirnya punya putra Banyak belanak dengan banyak kaleh Ada versi yang mungkin meyakini bahwa Makam Syekh Madi Wali ada di pendopo Juga ada yang di Belakang tapi itu sih kembalikan lagi ke arah masing-masing bagaimana keyakinannya Cuman memang konon ada cerita juga bahwa Makam Sheikh Madi dengan makam banyak kalah itu Itu dalam satu liang Karena memang menghargai jasa-jasa dari banyak kalah ini Pada saat membantu mengislamkan pasti dan sekitarnya Mungkin untuk pengetahuan tambahan saja bahwa nama lain atau gelar lain dari dari banyak belanak itu dan banyak kale itu itu disebut pangeran mangku bumi satu dan mangku bumi dua itu diberikan oleh demak karena jasa-jasa dari banyak belanak dan banyak kale pada saat membantu mengislamkan sekitar wilayah sekitar Pasit Luhur. dan beliau pun juga membantu pembangunan masjid agung demak waktu itu jadi mungkin itu yang mungkin bisa di saya rekan sekali lagi ini ini versi yang mungkin saya pahami dan mungkin yang lebih banyak beredar seperti itu. Kebenarannya ya kita lho alam tapi yang penting itu secara seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.